Kama barakta ala Ibrahim wa ala al-Ibrahim inna khamidun maj'id. Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi'i wa antas syafi'i. La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi'i wa antas syafi'i. La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Allahumma Rabbul Nas, adhi bil ma'as wa shfi, shafi. La shifa illa shifa, ukhshifa la yugadir sqaam. Bismillahi min kulli kulli yashfi. Bismillahi Bismillahi min kulli Min syarri kulli nafsin aw aynin hasidin, Allahu yashfi, bismillah arqiq. Bismillah arqiq, min kulli syirin yu'di, min syarri kulli nafsin aw aynin hasidin, Allahu yashfi, bismillah arqiq. Keribat dari badan ini, jin yang menghalangi menikah, Ya Allah, hujan keluar lewat mulut dengan izin Allah hujan hujan min kulli şey hujan hujan min nafsin ainin hasidin Allahu Keluar yang ada di wajah, yang ada di kepala, yang ada di tempuk, yang ada di pundak, yang ada di daya, yang ada di dada, yang ada di perut. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulis ni iudhik. Min syarikul liqasin awainin hasidin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. keluar semuanya dengan izin allah jin yang menghalangi menikah yang menghalangi menikah yang membisikkan was-was, yang mengganggu sholat, menggugurkan keluar dari badan ini dengan izin Allah. Ini, Mbak, dorong, letakkan tangan, letakkan tangan kanannya di sini, turunkan lagi di sini. Eh, ndak kelihatan ya? Tonton, iya, iya. Nah di sini mbak di bawah di, di ulu hati kameranya ngezoom-ngezoom nge sendiri Maaf ini Ntar ntar nah tuh kan dia jauh lagi Kalau saya mundur tuh dia ngezoom tuh Tuh kan ngezoom Iya dok Letakkan di ulu hati berat, Nah berat. di sini mbak ah tuh kelihatan tuh dorong ke dada ya. dorong ke dada terus ke leher terus ke mulut lakukan berulang-ulang wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum ra'ban inasyaitana lakum aduwwun satakhidhuu min Inna wa wa muslimin. Keluar semuanya dengan izin Allah. keluar ya keluar lewat keluar yang tertahan di leher yang tertahan di leher dorong ke mulut <tess bit coughs> baratun minallahi wa rasulihi ilal ladina ahattu minal musyrikin baratun minallahi wa rasulihi ila ladina ahattu minal musyrikin baratun wa rasulihi ilal ladina ahattu minal musyrikin Allah Keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar yang ada di dada luar yang tertahan di apa yang dirasakan, Mbak? Ya, pengen mudah terus, Dok Kepalanya terasa berat uh, Di sini, Dok Di tenggorokan Sekarang tepuk-tengkuknya Tepuk-tengkuknya iya tepuk, tengkuknya. tepuk, tengkuknya. Ya, tepuk. Subhaanalladhiyyadihi, aku tak mahu yeah, kehilangan tujuan. Subhaanalladhiyyadihi, aku tak mahu kehilangan keluar, muntahkan, muntahkan. Yeah. Ia. <laughs> <tuk> ada rasa panas di badannya mbak? Kadang tuh kayak ada kesemutan tapi jalan-jalan gitu dok Ada rasa panas di badannya? Iya, di, di badan sini tuh gak panas Oke Oke <tuk> وَقَدْ نَأَّ إلَى مَا فَأَتَى اللَّهُ بِنِيَانِهِمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَمِمٌ مِنْ فَوْقِهِمْ وَغَطَّاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ تَرَاةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ النَّصْرَ لِلهِ وَنَصْرُهُ وَالْمَحْيَا لا شريك له، وجدلك ومرت، وأنا أمر أصله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل سجعلناه فوهة، هؤلاء، هذه الوالق من السهم، إما أخ علي طهرا ويذهب أنكم رجح Tepuk <bu> tepuk dadanya yang terasa. بَمَا من مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلَّذِينَ حَطّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وأنا وللمسلمين. Apabila ada jin, penjaga jin, pendamping dari leluhur yang sekarang turut mengikuti hari ini, atas izin Allah, kami memutuskan ikatan perjanjian dengan kalian. Kalau kamu aja di badan ini, silakan pergi. Silakan keluar, keluar lewat mulut, lewat muntah, atau sendawa. Jin penjaga, Jin pendamping yang turun dari leluhur yang ada di badan ini keluar lewat muntah, lewat muntah Wa annahu ka'na karijalum minal al insya allah Nabi rijalim inal jinni faza luhum rahmah Inna syaitan lakum adum fatkhidhu an إِنَّ آلِهَتَكُمْ هُوَ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ بَاعْتَمُوا مِنْ وَحْيِهِ وَرَسُولِهِ لِلَّذِينَ آمنوا حَتَّى مَنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحْقًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَخَذُوهُ عِبَادًا إِنَّمَا يَدُعُوهُ إِذْ بَغُوا لِيَكُونُوا مِنَ أَصْحَابِ السَّعِيدِ بَرَاءً مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ الَّذِينَ أَحْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Inna salati wa nusuki wa wa rabbil alamin. La lahu wa Bismillah. apa yang dirasakan sekarang bu mbak lumayan lumayan enteng dok tapi kayak di tenggorokan itu ada yang narik gitu dok gak mau keluar dia tolong ambil air minumnya oh, oh. Eh, tunggu dok. Bacakan surah Al-Fatihah di situ. Dekatkan ke mulutnya. Biar nafasnya masuk ke dia. Ya, silakan. Eh, silakan diminum Bismillah sekarang Letakkan lagi tangan di lehernya Letakkan tangan di lehernya terus lepaskan Bu lepaskan Mbak ininya yang nyangkut itu Uh, bayangkan aja disitu ada ikatannya ada ikatannya lepaskan, lepaskan. Awalamiya sama Oke, okay, alhamdulillah sudah terhubung kembali. Sudah lepas belum, mbak? Sudah lepas belum? Belum dok. Coba tepuk lagi tengkuknya لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً خشية الله تلك الأمثال تدرك آل تاسعاً لهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ عَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لَوْ نَزَّلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Lakukan zalnehahadal khobhahana jabalin laroayta hubufash an mudasod de min khosyatihin bakhin. ala وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْعُ بِهَا النَّاسَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لَوْ نَعَمَّتْ مُلُوكُهُمْ لَمَا حُيِّطَتْ دِينَاهَرُ سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَا كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ sekarang coba tepuk kepalanya, Mbak. Di tengah-tengahnya. Nah, tepuk-tepuk. tepuk, tepuk. tepuk, tepuk. Nah, lewat menyebutannya. Subhanalladzi bi-yadihil mulku, ismuhu al-a'la wa ilayhi turja'un. Sasubahan nanti nanti nanti nanti nanti nanti Usap ke depan Bu nanti ke wajah Terus dorong ke mulut nanti nanti nanti nanti nanti nanti Jukur. Uiesen também. E ya, lewat masih ada kayak yang tertahan dok, <tuh> Astaga, Allah. minum lagi bu, air kan, mbak minum lagi air rukin Okay. Saya berdoa di dalam hati Berdoa minta kepada Allah kemudahan Ayo, Minta kepada Allah lanjutkan وَظَنُوا أَنَّهُمْ نِعَاتُهُمْ حُسُبًا مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمْ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَكْتَسِبُوهُ قَدَّفَ فِي قُلُوبِهِمْ رُبَّمَا خَرِبُوا لَعَلَّهُمْ لِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِيهِمْ مُحْرِمِينَ وَظَنُوا أَنَّهُمْ نِعَاتُهُمْ حُسُبًا مِنَ الله فأتاه مِنْ حَيْثُ لَمْ يَكْتَسِبُوهُ وَكَذَ فَفَسِدُوا يُخْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ أَنَّهُمْ مَنِعُوا سَوْءَهُمْ مِنَ اللَّهِ سَاءَتَهُمْ وَاللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدْ فَضَّلَ فِيهِمْ فَوْقَ الَّذِينَ يُسَرِّبُونَ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ darah ya? Iya. Sudah lepas, Mbak? Sudah, sudah. Sudah. Ya, ya udah dok. di perut sudah mulai agak lelah Yang di lehernya? Ah masih agak berat di leher ini kok di pundak kan tepuk Mbak tepuk, yeah. tepuk pundak, ya pundaknya alhamdulillah yang di leher keluar yang ada di pundak subhanallahi bi yadihi kullu syai'in فَسُبْحَانَ الَّذِي بِهِ مَغْكُو كُلُّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ يَصْحُو selamat <coughs> Apa yang dirasakan oh. sekarang? Sudah ya, kak, si kepala sudah enteng dok, tapi Di, di belah kanan sini kayak Masih berat dikit gitu. Oke, okay, ayo kita hancurkan sarang Insya Allah Wadhan Anahum maniatuhum Husunuhum minah Wadhanum Wadhanum Wadhanum Wadhanum وقدف في قلوبهم رعبا يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا أنهم مانعتهم حسونهم من الله فأعلم الله من خيث لم يختصدوا وقدف في قلوبهم رعبا يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُم ۖ حُسِمٌ مِّنَ اللَّهِ فَاتَّخَذُوهُ مَّهِينًا ۖ حَيْثُ يُدَاسُ بِهِ ۖ وَقَدْ فَسَقُوا قُلُوبُهُم مُّرْصَدًا ۖ سَنُجَازِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۖ بِأَيْدِينَا الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَظَنُّوا أَنَّهُم مانعتهم من اللَّهِ فاتهم من حيث لم وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمْ يُخْرِبُونَ بُيُوتًا لِأَيْدِهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ <تصفيق> لُبَسْ مَا الحمد للأخر. Di mana bagian tubuh yang masih terasa tidak nyaman? Di perut bawah. Di perut bawah, oke. Okay. Oke, okay, letakkan tangan di situ. Letakkan tangan di situ, terus dorong ke atas, dorong ke dada, ke leher, terus ke mulut. Niatkan biar dia kelola mulut. <tuh> Malakutu kulli syi'i wa ilaihi turja'un Luar yang ada di perut, yang ada di rahim Yang bersarang di rahim yang bersarang di lapun, lewat <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> suwar lewat atas dawah, Subhanaladzi bidadhi wa ilaihi Lewat lewat ya. <tuh> Minum lagi airnya masih mual well. Wataba مَا tatlo shaya عَلَى مُلْكِ وَمَا يُعْلِمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُونَ إِنَّا نَحْنُ فِتْنَةٌ مُصَلَّمَةٌ تَتَفْرُّ وَيَتَعْلَمُنَّ مِنْهُمَا مَا يُفْرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْأِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَضُرُّ وَلَا Apabila ada jin yang datang lewat sihir yang masuk lewat sihir ke badan ini untuk menghalangi kehidupan menghalangi menikah keluar lewat mulut dengan izin Allah keluar lewat muntah tersendawa qataba bima tatlu syayatin ala mulkisuleiman wama kafara suleiman walakinna syayatin kafaru <tabakumma> <tabakumma> يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سِحْرَ وَمَا مُنُزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْغَيْ وَسَوْجِهِ وَاللَّهُ keluar ya apa itu makanan kabu anu mbak enggak dok air lendir kental itu Ya. <laughs> Kaget, saya salah pas langsung ke depan uh. kamera gitu. <laughs> Badannya enteng. Ya, dok. Alhamdulillah Pandangannya lebih terang sekarang? Sudah iya dok Seger ya? Lebih hmm. Alhamdulillah Adakah masih rasa mm -hmm. tidak nyaman Di bagian tubuh tertentu? Kalau, kalau biasanya itu kalau sekarang Kayak, kayak berkedip-kedip gitu loh dok Sekarang ini sekitaran mata sekarang sekarang ini iya. Oke okay, ini mbak jalan-jalan kecil tekan terus dorong ke mulut gini urut seperti ini. dorong ke mulut keluar yang ada di mata yang ada di wajah yang membuat orang tidak suka keluar lewat mulut keluar ya. keluar lewat mulut dengan izin Allah keluar lewat mulut keluar yang ada di wajah keluar yang ada di wajah keluar lewat mulut فَسُبْحَانَ اللَّهِ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ فَلَمَّا ألقوا قال مُوسَى Inna hah Inna beteluh hidnahlah, hah sayu beteluh Inna sayu Inna Allaha inallahaha Inna inallahaha sayubutil, inallahaha sayubutil, inallahaha sayubutil, inallahaha sayubutil, inallahaha sayubutil, inallahaha sayubutil, inallahaha sayubutil, <تصفيق> فسبحان الذي بيده ملك كل كل شيء وإليه ترجعون Apa yang dirasakan sekarang? Udah, udah mulai ringan dok Alhamdulillah Capek ya muntah, <laughs> darahnya banyak Mbak Enggak, kayak cuma bercak-bercak gitu Bercak aja, oke okay. ya. Gimana wajahnya, apa yang dirasakan? Eh, sudah lebih terang gitu dok oke, okay. kepalanya berat, masih berat di sini oh masih kayak migren kayak migren tapi bukan migren hmm. oke, okay, <tuk> sekarang gini mbak tekan, tekan, terus dorong ke ke, <tuk> ke garis rahang ini terus do, ke depan, ke mulut gini lakukan berulang-ulang <tuk> Subhanallah di hadihimalakum shayu di Keluar yang ada di kepala, keluar yang ada di kepala, yang ada di telinga. Luar lewat mulut dengan izin Hilang, alhamdulillah. alhamdulillah, itu izin Allah. Perutnya masih sakit, enggak, Dok? Bundanya masih berat dak enggak cuma yang di leher aja yang di sini dok ayo lagi masih ada sisa kali dorong kemurja luar sisa-sisa yang ada di keluar lewat mulut subhanalladzi bi yadihi malakutu alshay'i wa ilayhi turja'un subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un Dorong ke, mulut, dorong ke mulut dorong ke mulut keluar lewat mulut dengan izin Allah <tuh> <Iyi>, Alhamdulillah <tuh> Masya Allah. Udah enak kan Alhamdulillah. Sudah berapa kali gagal menuju pernikahan, Mbak? Ada mungkin sudah kali, Dok. Oh, iya. Saya doakan semoga setelah ini Allah, mudah, Allah mudahkan menikah. Ya. Amin. Saya mau memberi saran, boleh? Dok. Semoga dengan mengerjakan ini, Mbak bisa keluar dari situasi ini. Saran saya, perbanyaklah memuji Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Caranya, Mbak baca dikir ini, diwiritkan ya. Subhanallah wa bihamdihi. Itu dibaca seratus kali di pagi hari. Subhanallah wa bihamdi. Baca seratus kali di pagi hari. Kemudian, baca juga di waktu sore, seratus kali. Ya, masing-masing seratus -masing kali. Waktu membacanya, usahakan untuk menghadirkan hati. Ya. Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dan segala uh, dan segala puji baginya baginya pujian ya maha suci Allah dan baginya pujian sebagaimana kita memuji orang mbak kalau kita memuji orang gimana kita apa hati kita suasana hati kita uh, gerak gerik tubuh kita Ekspresi wajah kita Ya kan Sebagaimana kita memuji orang Seperti itulah kira-kira Pujilah -kira. Allah di waktu pagi Dan di waktu petang dengan Membaca Subhanallah wa bihamdihi Kemudian yang kedua Sering-seringlah memuji Allah Di waktu kapan saja Tidak ditentukan waktunya Kapan saja Dan tidak ditentukan jumlahnya dengan wirid, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. InsyaAllah insya hafal kan? Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. Allah itu suka dipuji. Allah itu senang kalau kita memujinya. Dan Allah senang juga kalau kita meminta kepadanya. Nah, setelah kita memuji Allah, lalu Mbak berdoa. Mbak berdoa, minta hajatnya supaya dikabulkan. Ya Allah, saya pengen menikah, pertemukanlah saya dengan laki-laki yang saleh. Minta kepada Allah. Semakin sering Mbak berdoa, semakin semakin Allah mencintai Mbak. Allah suka kalau kita kita berdoa dan doa itu adalah ibadah jadi kalau kita berdoa itu kita terhitung melakukan ibadah ada pahalanya kadang kita itu berdoa paling ngabis sholat aja kadang waktu sujud itu aja waktu-waktu kita berdoa ya. kan kita lupa ya. kita lupa uh, sebagian kita ya maksudnya ya sebagian kita itu lupa bahwa Berdoa sesering mungkin itu sangat dianjurkan. Kita sebagai manusia itu kan lemah, penuh kekurangan. Banyak menemukan kesulitan. Nah, untuk uh, itu kita perlu bantuan, kita perlu pertolongan. Dan siapa lagi yang bisa membantu atau menolong kita selain Allah? Kan? Allah itu yang maha berkuasa atas segala sesuatu Seharusnya kita itu sering berdoa Di setiap waktu kalau bisa Ya cuman kita karena kesibukan kita kerja Ada yang bekerja, ada yang mengajar Ada yang sakit, ada yang ngobati <laughs> Macam-macam Itu membuat kita kadang-kadang eh, terlalaikan dari berdoa tapi setidaknya kalau kita, setiap sholat kita berdoa, setidaknya itu ya. Jadi orang yang sholat itu insyaallah dia berdoa. Kayak waktu kita, uh, ya di dalam gerakan sholat itu kan kita berdoa. Minta petunjuk, minta rezeki oh. ya kan? Dan yang lainnya, kita berdoa. Orang yang meninggalkan sholat, dia meninggalkan doa. Sholat aja nda, apalagi berdoa kan gitu. Uh, kita yang yang merutinkan sholat lima waktu, Semoga kita bisa memperbanyak doa Di luar sholat itu Waktu-waktu mustajab untuk berdoa Misalnya waktu hujan Di waktu antara Azan dan Ikomat Di sepertiga malam Di waktu sahur Pada saat kita sujud Pada saat kita sedang safar nah, itu Waktu-waktu yang untuk berdoa Setelah kita banyak memuji Allah. Allah senang nih, Senang dia dipuji-puji. Kemudian kita berdoa. Allah malah senang. Kalau orang diminta malah tak senang kan? Kalau Allah tu kita mintai sesuatu dia malah senang. Allah itu. Nah semoga dengan itu uh, dimudahkan hajatnya mbak. Dimudahkan untuk menikah setelah ini. Mbak pernah dengar. Mbak tahu Nabi Yunus. Alaihis salam ya, <laughs> Nabi Yunus tuh pernah melakukan kesalahan ya. meninggalkan kaumnya naik kapal terus qadarullah jatuh ke laut lalu ditelan oleh ikan bukan ikan tuh Mbak monster ya saya ikan nelan manusia kan ikan mah dimakan ikannya besar sekali Nabi Yunus alaihis salam tuh di ditelan oleh ikan terus ikan itu masuk ke dalam lautan jadi, Nabi Yunus itu berada dalam tiga kegelapan: satu, kegelapan turut ikan; dua, kegelapan lautan; tiga, kegelapan malam. Pada saat itu, Mbak Nabi Yunus Alaihi Salam memperbanyak tasbih, memperbanyak memuji Allah. Tasbih itu subhanallah, ucapan subhanallah, bentuknya bisa subhanallah. Atau subhanallahil azim. Atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu, itu di antara bacaan-bacaan tasbih. Nabi Yunus itu kata Allah, kalau dia falawla annahu kana minal musabihin, kalau dia ini bukan termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, Lala bisa ila Niscaya dia akan tetap berada di dalam perut ikan ini Sampai hari dibangkitkan, hari kiamat Tuh, Kalau ndak Nabi Yunus itu banyak bertasbih Dia akan ada di situ dia, Artinya dia akan terus ada dalam masalah itu Jadi mbak, uh, itu zikir yang mudah, yang ringan ya dan itu tadi itu yang zikir, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh al-Rahman. Dicintai oleh Allah, yaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Semoga Allah mudahkan. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi